Aku mau terus aku mau sama tante aku ini bikin sabun tante aku ada di sini jadi aku minta tolong dulu ya nah ini tante aku jadi tante aku kan bisa bikin sabun jadi aku mau minta tolong buat cara bikin sabun yuk bikin sabun okay. yuk oke okay, ayo kita siapin keralatannya dulu di uh, ada sendok terus ini apa yeah. terus mangkuk-mangkuk uh, terus ini namanya hand blender atau apa, blender tangan terus apalagi uh, Oh ini uh, gelas ukur <tuh> terus apalagi sekarang bahan-bahannya nah terus ini bahannya nih ada sendok terus terus ada ini nih ini apa ini wadahnya. Wadahnya terus ada apa itu namanya essential oil yes. oil sama ada ini soda api itu namanya terus ini apa nih namanya nih minyak kelapa oh ada ini apa ampas kopi. Ampas kopi untuk tambahan di sabunnya Terus ini buaya sama Oh iya, ini kacamatanya buat pengaman supaya iya, supaya enggak kecipratan. Terus oh iya. Uh, ini kan ada soda api. Kita megang uh, kita nggak boleh tersentuh sama soda apinya ya jadi kalau misalnya pas proses mencampur ini sama airnya oh ya air bahan uh, harus sama orang dewasa dan kita harus pakai kacamata biar nggak Step pertama apa sih Mencampur lidah buaya ke minyak kita blender. Ya ini ini lidah buayanya udah dipotong-potong tadi, iya, udah, gak apa apa, kita ya. Oke, kita blender ya. kamu bisa pakai blender. Berapa lama Bu? Cuman sampai hancur Ini dipencet ini diangkat dulu, kita lihat berapa ini? 85, 53, ya 8 yang segitulah, ya udah 85 soalnya kan kita nanti panasin jadi lebih higit gak apa kira-kira 180 gram lah nah, kalau nuang kalau nuang soda apinya ini pokoknya harus soda api ke air bukan sebaliknya. Oh gitu. Terus ini airnya biasanya pakai air aquades atau air desilasi. Tapi kalau air keramnya, air keramnya apa ya? Gak ada, nggak ada banyak mineral-mineral yang gitu nggak apa-apa juga. Misalnya nggak terlalu berkapur atau apa kita pakai blender bentar ya. Step kedua, sekarang kita mau nyampur soda api ke minyaknya sama yang tadi udah kita campur sama lidah buaya. Nah, sekarang kita pakai apa nih kita? Pakai kacamata. Iya, kacamata biar nggak nyiprat nyiprat. Soda apinya ini yang udah kita larutin tadi udah adem juga, jadi sebelum nyampur ke minyaknya ini temperatur uh, cairan soda api sama minyaknya harus hampir sama, jadi jangan jangan terlalu panas ininya soda api karena pas kita campur tadi tuh panas oke, sekarang ini udah dingin, kita campur ya tapi kamu jangan dekat-dekat karena mungkin akan nyikram oke campur satu, dua, tiga diaduk sampai sampai mengental jadi uh, kalau kita menanganin cairan soda api kita harus hati-hati sebenarnya kita harus pakai sarung nih supaya tangan kita nggak iritasi atau kena panasnya ini ngaduknya bisa sampai sejam kalau misalnya misalnya cuman Ngaduk pakai sendok, jadi kita perlu bantuan blender tangan ini. Cuman paling dipakai untuk 10 detik aja sih, 2 detik supaya mempercepat proses ngaduknya. Jadi sabun yang kita buat ini adalah sabun hot process namanya. Jadi ada dua cara, Launa. Jadi kalau yang cold process atau proses dingin, kita cuma ngaduk-ngaduk aja, terus kita dingin nanti selama empat minggu baru jadi sabunnya. Terus, terus kalau hot process atau proses panas, yang pakai pemanasan tambahan, pakai kompor, lebih, supaya lebih cepat proses sabunifikasinya. Ya, jadi kalau pakai hot process satu hari aja kita bisa udah pakai nih sabunnya udah jadi jadi kita pakai cara yang hot process ya nanti ya, ya kita aduk sampai uh, kental kental itu um, sampai cairannya membuat jejak namanya trace. Oke sekarang kita pindahin ke sini dulu ya karena kita kan mau uh, panaskan di atas kompor Nanti kita kasih tahu caranya Jadi kita Mama. pakai wadah yang tahan tahan air panas Kamu bisa tuangin di sini? Hmm. yang nggak langsung di atas apinya ya Tapi kita harus di atas air panas Air, Maksudnya air yang dididihin Jadi kita masukin ke sini Oh my God. Gitu ya? Apinya sedang <tuh> Jadi Kayak gini nih, pokoknya agak mengental Eh, bukan mengental, agak cair, dan lembek Dan teksturnya kayak gini gitu. ya. Oke, sekarang kita harus bergerak cepat Kita tuangkan ini, ambil sendok Kita kasih pewangi Kita harus bergerak cepat Iya, segini aja Ini esensial oilnya, kita campur kamu siap-siap, persiapkan kopi. Oh, ya, lagi-lagi lagi lagi. Soalnya udah mulai padat-padat padat semuanya di sini. kita coba ukur pahanya. Paha, Bro. Hai. masih ada sedikit belum, 10 masih belum rata gitu 11 Dikit lagi lah tapi PH nya udah mulai udah mulai bener yang aman masih. PH nya berapa antara 7 sampai 11 sebenarnya aman sih cuman kalau untuk di kulit dipakai rutin mending ya antara 9 10 atau 8 itu sih udah anus bangun saja, Lagi kalau hot proses memang konsisten konsistensi sabunnya agak padat gini oh, ya. jadi jadi kita harus buru-buru nih. coba oh, kalau apa-apa agak agak kurang ya. ini ya nempel. harus mm. bagus. kelamaan nggak apa-apa sih. namanya juga apa kak belah jar. soalnya hot proses gampang-gampang susah. Iya, Kalau cold process Gampang tapi harus lama disimpan Sudah, nah, kan? Mari kita lihat oh, oh ini ya Ini agak lembus sedikit sih Sebenarnya udah bisa dipotong sih mau Coba potong Agak hancur ya Bunda Ya namanya juga kita masih belajar Jadi belum terlalu bagus Oke, ini lu boleh gak? Terus asem saya Kita segini, segini Segini dulu coba. Nah ini konsistensinya enak nih buat dipotong Ya, ya tapi banyak hancur oke okay, nggak apa-apa lah nggak ya, apa-apa namanya juga belajar segini mungkin ah lebih encer cuma nunggunya lebih lama ini ya. kurang <laughs> <laughs> ya nggak apa-apa lah cambrones ini ya, ya. gini aja dipotong cek apakah busanya wah bagus udah bisa dipakai nih buat mandi